Usai dipertemukan dalam talk show yang dipandu oleh Tukul Arwana, Lesti Kejora dan Rizky Bilar semakin tampak akrab. Keduanya menjalin persahabatan dan mencoba mengenal satu sama lain. Belakangan ini, Lesti dan Rizky Bilar tampak aktif membuat konten YouTube bersama. Berbagai interaksi Manis Lesti dan Rizky Bilar ini pun sukses bikin baper dan membuat para penggemar selalu menjodoh-jodohkan keduanya. Di setiap momen pasti ada kemesraan di balik panggung dan selalu disorot netizen bikin penasaran semoga saja sampai ke pelaminan.